Do I have a Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anama alaina bi nikmati al-iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah pada kuli piang ibadi wado kuli jannati. Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pengurus DKM juga Majelis Taklim, semua yang hadir pada malam ini, Alhamdulillah dengan berkat dan irodah Allah, salah satu diantara tugas manusia adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari sesuatu yang terbaik yang kita lakukan setiap hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, manusia tidak akan dikumpulkan kalau tidak satu energi. Manusia tidak akan dikumpulkan kalau tidak satu sinyal. Makanya dalam Quran dikatakan as-siyatu bishiyat, wal hasanatul bil hasanat. Manusia yang positif akan bergabung dengan orang positif. Orang yang negatif akan bergabung dengan orang negatif. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu maksa orang untuk hadir semua pada acara ini itu akan capek, pak. Akan capek. Jadi urang mikiran Anu hadir capek kah urang itu gak anu, anu terhadir hadir, temikiran urang dari? Artinya apa? Karena tidak bisa, pak. Orang yang ada di pinggir masjid lah harom belum tentu mendengar adan dia langsung ke masjid. Kenapa? Karena orang itu akan tergerak apabila satu sinyal. Orang itu akan bergerak apabila satu apa satu energi, walaupun jauh. Kalau satu energi akan dikejar, walaupun dekat dan pinggir masjid. Kalau tidak satu energi itu tidak akan merapat begitu aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu capek mikiran batur, lamun jeng urang jengurang sakitwe. Anu ka dua lamun batur sarua uje urang kabehan anak ngkemual ayat tuh pak lamun soleh sadunya Ustadz Cobain so, sadunya soleh sadayana apa punya Ustad liren merententa atau polisi liren tentara liren aparat liren ngaharulang atau kemarin Ustad gengnya makanya oleh Allah diparehasikan, kenapa? karena ada ayat Qur'annya as-sai'atu bis wal-hasanatu bil-hasanat artinya manusia selalu dikelompokkan pada tujuan yang nanti masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda mudah-mudahan kita husnudon mungkin saat ini da'jami bu diberi hujan ayah alasan Eina hujan ayah hujan bu budak menghalangkan budak aina bobo salaki jadi al loba loba jilema rektilolabul lo, ilmima tetapi bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di tempat ini mudah-mudahan jadi doa bagi semua iwan yang ada di tempat ini ya kita sedikit aja bapak-bapak ibu-ibu kalau berbicara tentang konsep surga itu rasul mengatakan seperti ini inna abu'abal jannati sesungguhnya Pintu surga itu adalah Bainal Irak wal Basroh. Luasnya itu antara Irak dan Basroh. Itu satu pintu surga. Ibu bapak, Irak Basroh itu kalau dalam, kalau sekarang kurang lebih 350 km. 350 km. Karena Irak Basroh itu itu ukurannya sama dengan satu pulau Sumatera. Kalau bapak ibu berjalan ataupun naik kendaraan dari satu atau dari, dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera ini itu sama antara Irak ke Basroh dan itu kata Rasul sama dengan satu pintu surga pak. Coba bu bayangkan dulu ya jadi ngarah gampilnya ya Sapanto di Irak lugi ke Basroh kayak ulah wakamikiran Irak, na. Irak jeng Basroh na, namun sebabnya boro-boro Irak jeng Basroh Bandung ke Sanca sadayana nya. Tetapi sudah tegaman. Berarti Rasul Pinter, Pak. Dia berarti ahli geografis yang sudah bisa memberikan sebuah pola. Jarak surga saja satu pintu seperti itu. Dan ternyata Irak Basro itu kalau di Indonesia satu pulau Sumatera Satu pulau Sumatera itu, itu sama dengan 350 km. Satu pintu surga. Sekarang satu surga, delapan pintu. Tuh. Oh. Kurang itu, gue hilang. Bukan bayar, nyai. matematika ge satu pintu atau satu surga delapan pintu. Berarti kalau satu surga delapan pintu, berarti ayah sabar kilo di nusyaha surga apa? Lan berarti nanti 8 kali tiga kilo. Berarti satu surga, sedangkan surga ada berapa? Ada adalah tuh Bu uh, 8 x 8 250 kilo cing sakumaha Pak Bagaimana pintu surga itu satu surga 8 pintu satu pintu 350 km satu surga 8 pintu dan ternyata surga ada 8 Napa belitnya Pak belit, non nah, sebab na datsan kasurga ulang lagi, ngitung helak iya, helak apa? Tunggak mikiran kasurga, pangitungkan helak iya, we, lumayan bu, mata kasurga mah hece, non nah, margina, ngitung surga na, sesah pak. Tetapi Rasul mengatakan bahwa satu surga itu satu pintu tiga ratus atau baynal irok wal basro untuk menunjukkan pintu surga meluas. Nah, saking luasnya oleh rasul disebutkan jaraknya matak anu rekape surga matara ayah anu padedet dina so, ayah pengajian padedet dina pantok ke ayah, badai sholat pa, parbud dina Panto. mual ayah, non sababna dapanto surga malaga, mata reka asuk nage, murulu hiji-hiji berhiji, berhiji, bersatu bersatu, bersatu, bersatu, bersatu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 dia akan digoda dengan apa? Bentuk yang emang tidak mudah untuk kita kalahkan. Untuk itu berbeda dengan Allah atau Rasul menyampaikan pintu neraka. Kalau pintu neraka Rasul tidak menyebut jarak, Pak. Tapi kata Rasulullah, "Inna abwaaban benar, sesungguhnya pintu neraka mudayikun. Mudayikun apa? Sempit sekali. Tapi Bu tinggal Pak, sacakan sempit tatarejer ka pinarakaeun mah. Nabi <tuk> ke nggak ayan langsung mayar, ghe sabar aha dibayar, repinara kain ma. Tapi lamun pisur kain sesakan lega, temayar hese, coba lamun pengawasan mayar pak. Ya. Kalau seandainya setiap ngaji bayar sepuluh ribu aja. Jangan bayar mahal-mahal pak. Sacakan tema wae ngaji mah ilamah labul ilmi mah. Luar biasa. Artinya apa? Karena Rasul sudah memprediksikan ribuan tahun yang lalu. Bahwa ternyata pintu surga dan pintu neraka itu ternyata berbeda. Yang satu sempit, yang satu lagi luas. Nah, matak. Dinu amal soleh mah muala ayah nupa jejak-jejak pak lala jo mengbal pak jo konser Ayah lupa jejak jejak dugikan kang water cannon ayah deh bu nuju disemprot kucai mual ayah ayat nu masih hancai tinggal pengajian mah ya masih hancai bu kubang tinggal nonton konser madanglut ma pak antel dina nanaun di napangung diamit hula hula nararapel ngaji jam ataupun acaranya ya. konser jam 12, jam 8 terus napal dina panggung, pak Jami tepa hela-hela Barimayar ini penara rangkel si jauh jeng saha? tuh jeng artis si tebih jeng non jeng anu tanu anu anu anu mainak beda jeng pengajian ngajar rawuhan ti ustade hela-hela diuk tempat tukang tukangnya hari lalajo itu apa payung payung narapal di nanon di napangung aja gusar apa tukang tukang non sababnya ngarah dekade nghe situ bu sebab non bisa dikasih namun deketing beres bu tinggal itu mah konser 15 belas lagu pewang di sudah bu beres satu lagi nyanyinya satu lagu lagi satu lagu lagi Ustadz beres pak kerek dua hadis atau atos Ustadz tong ditamihan Nukah dideg sinat dek asup karena otak, komodo tamih handi tuh tinggal apa beda nak Allah mabuk rasul mabuk lepat lepatinnya ker Anu Amal Soleh mah gitu nyanyi mabuk penyanyi dangdut beres terus nyanyi di Cheryl tinggal parbut yang dipoto, jengusan beres pengajian harere harerewe tungtung nama uang dipotong dipoto, tohan sorangan itu tungtung nama dah ibu, bapak inilah kunci, kenapa? karena surga itu selalu diikuti dengan sesuatu yang berat, tetapi neraka sesuatu yang sangat ringan sekali untuk melakukannya untuk itu, Allah tidak butuh fisik manusia untuk masuk surga Allah tidak butuh fisik manusia apa? untuk masuk surga tapi Allah butuh apa? butuh jiwa manusia, butuh ruh manusia untuk masuk surga Badag tepi surgaen regalin manaon? Kenapa kita atau kenapa Allah mengatakan dalam Quran, surat Allah ataupun dalam Al-Quran, "Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah coba, Pak Bu ya, ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila robbi ki rodi ya tamar, paduhuli jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, lambatkan surga, ma, anu di periogenku. Allah, mah ya, ayat Tuhan, nafsul mutmainna, kita tidak perlu fisik. naon margina, margin, jami dibagi tilu, satu, lidudi, dua, lillahi, tiga, linafsihik. Itu diri manusia, pak. Kata Ibnu Qayyim, Anasu salas, manusia dibagi tiga. Pertama adalah lidudi. Apa lidudi teh? Dudi te cacing, Pak. Bu, lamun cacing searah gengkir. dugi ka jempol sampean eta er dun. Ya. Jadi Dudi nulisnya teh D. Dal Wau Dal iya ngarengkol. Eh dina dina bahasa Arab namina cacing secara geng jempol. Namina Dudi. Eh tete kalu warna lunsurna di mana jami terus dilebatkan karena liang lahat kala luar, nanti, apa? pak. Jawa kalah luar, ete diulem, ete jawa nararempel di dinya, ete ete teh namina dud, namina tuh gitu teh. Dan itu keluar untuk apa? Untuk menggerogoti apa Tadi kan, anasus salas manusia dibagi tiga. Pertama adalah liduding untuk cacing apa? Jasaduhu, jasanya. Iya nushep. Anu urang teh, anu ngal tekaup ayah nanaon gawat di di lanongan, tekaup nyeri awak gawat di lanongan. Eta teh, padahal kango eta. Sopi bunyak, iya non, non teko penjangan langsung dilanong, tekop pria panjat di sampean langsung dilanong, mungkin tes sadayana ya, nanti te jami tek itu non sababnya kan hoyong jag-jag, kurang tehana, so pahungatin kan bunyak, dilanongan, arifek teh awak teh booking ngurangan, ngurangan, ngurangan, nyanyi ada ngolotan mata kirinya sahur para ahli, kembali umur tu tujuh dua geno penting si ga dua tujuh. Daripada umur dua tujuh hingga tujuh dua, non nah, marginal dan upokoma dasarnya awak pak, upokoma mak engket ajarona, bu ainas ibu-ibu seer gini katanya, ibu hoyongnan asna hoyong glowing, hoyong glowing kumaha, tadi nah hoyong glowing salah nginum sarabuan, jadi we tadi nah glowing jadi ngagulawing. Naha sababna kudu nggak ngelmu nanaon Ada batasan-batasan yang kita pahami. Saya baru tahu bahwa ternyata kalau ingin di ataupun kalau ingin apa? Kalau ingin diganti muka, itu ternyata kalau ingin diganti muka, Bu, itu operasinya ngambilnya kulitnya dari sini, Pak. Jadi, Tina iyebuk, Tina, tina dari pantat. Jadi, kulit pantat itu diambil untuk memperbaiki kulit. Kalau kulit ingin bagus, diambilnya ti dia, Pak. Etta, Teh, sakitnya te, jadi satu dua kilo. Jadi, karena pipi, teluknya, etta, teh, opat, kien, etta, teh, bu, sama, eh, teh itu, eh, teh, sakitnya dua miliar biayana. jadi, engke, lamunan, nungguin tos kulit, pamun tuh, te, etta, teh, sebetulnya, mah, etta, teh, bu, banget, nah, teh, disebut, etta, teh, banget, itu, ngerenang, teh. Nah on margin, datet ya saya di canak dinana nalon ya datet harus gente, tidak bisa pak itu diambil dari kulit apa? Itu harus dari kulit ini karena kulit ini paling bisa elastis untuk membuat muka orang bisa diganti tuh sabarahan biaya napa? Opat miliar bu, gentos kulit teh, da can pangamung, sekali nyuntik sabaraha, sekali nyuntik dua ratus bu, ayat itu lima teh ribu, etetet di mana obat nak tosef, jolkiya wengelo. Nah, ya, teteh suntik deh, ngeluk deh, suntik deh, ngeluk deh. Atau senu ayah, non margina, orang Jerman, kabitan meninggali orang Indonesia. Darmek, dari gerak orang yang sih gak orang itu. Nya, ada mual di kamar mana ken mual Ternyata di Thailand hasil penelitian murang atau ibu-ibu anuroromehen, teteh penyakit pikiran. Sangnya banyak wat sampean, jadi lamun loba pikiran sok retak sampeanana, matak disebutnya keretakan rumah tangga. Ya, haben woi, ibu tadi lanungan iya, daki dia senaik sama sumber naga, lamun dia na beres, iya, na sok lemas, lamun dia na te beres, iya, sok langsung retak pak, tuh gitu, matak pak, mun bojok, kating retak, itu berarti syair emutan masalah Kenapa karena fisik pada prinsipnya diobat atau tidak diobat semua akan kembali dan itu akan menjadi apa makanan yang disebut dengan dudi yang tadi Dudi yang tadi tidak akan diberikan kepada siapa-siapa dan hebatnya dalam hadis lewat Imam tirmidi si cacing ini akan menggerogoti manusia lewat apa bu? tidak langsung kulitnya, dia akan masuk ke lubang-lubang uh, ini saya, saya jelaskan dulu supaya nanti bapak ibu paham apa yang disebut dengan ya iya tuhan nafsul mutmainah. supaya nanti pulang dari sini betul-betul paham urang ke surga ngabring teh itu ngabring ken awak ngabring roh ya, namun marginakan awak nama saya Grogoti dia masuk setiap lubang-lubang yang ditutup oleh kapas itu dimakan dulu disengletkeun ku eta cacing teh engke dicandakan pa digegelan manena asup kajero jero Gini kan sahabat Rasulullah, kalau ada orang yang mati lalu dikubur dan empedunya pecah maka tujuh kilo akan terdengar itu suaranya pada saat tidak ditutup dengan tanah. Makanya Islam mengajarkan kalau orang mati mesti ditutup dengan tanah, sabablah untuk ditutup ke tanah mau kuat bu ngadengi, di mana empedu pecah maka suaranya akan terdengar tujuh kilometer. Ta eta awak kurang teh. Upami empat dunato Dimakan binatang. Mulai pak, semua rontok tubuh kita. Dan yang pertama kali rontok apa? Otak manusia. Itu habis bu. Otak langsung mencair. Kenapa? Karena komposisi otak 95 90 air. Langsung seap dia muruluk lu, kalu warru, kadalirata, dari jil, ngawitan, mundi lebet, nato seep, engke kulit na seep terakhir, engke tulang, engke ayah nuter, dari rambut, rambut istri mah kuat, tuh bisa lem seep ku, non, ku cacing, jadi cacing ke, mungun Karena anan, karena non ke kana rambut ke mah jocing laleos ke anan, ke anan, ke anan, ke anan, ke anan, jadi bobo dibongkar Pak, rambut is pamageut mah seep, namun rambut is mah ngabulan we bu. Sok tara seep ta si Sigana naon hanyir cacingeun geu nya. Nyapat istri mah panuju nuju nuju, nuju kieu na geu pahanyir rambutna margi kitu istri mah sok seueur sato nu harirup dina mastakanya. Ya, ayah, ku, ayah non, ayah kutu, ayah kuar, ayah lisa Ayah kotome, etete di de, non margina Margi ramut, nah ngandung protein, hanyir labun pameget mamual Ayah buningal, pameget loba kutu moa, ayah lupa keluar, moa Non margina, rambutnya beda istri, maku Allah dijagi dugi ken kaki tu, mata kelamun. Ayah nu badai nyihir, biasana nu badai nyantet, dukun mi warangnya, nak rambut istri, non margina, margi rambut istri mengandung hormon, namina peromone ataupun mengandung non mengandung kepero-peromagnetik, zat kimia untuk menarik sinyal. Mata kelamun ayah rambut istri katinggal sok katinga nyeblak nyebelah lalaki ninggalnya istri bebunya dia tidungnya katinggal rambutnya jo sebelak punya lalaki ayah bu katinggal rambutnya ibu nyebelah, mual. Nau sabab nak ayah unsur nueta nak mata kelamun ayah jami diputuskan nyeri haté datang kadukun apa bebaja cokot rambutna isukna anu tadina ngewa ayah nak isuknya jadi bogoh. Nau sababna sabab rambut isimet biasa diremot cetrak. Oke, okay, jadi gitu. Makanya, kata Allah, "Gimana tutup rambut Anda supaya nanti tidak ada orang yang akan mencelakakan diri Anda?" Tuh Islam apa? Meninggal, turunuk itu tepas bisa. Wah, inkarnat, syaibatan, lamun nges nini nini, tos sadayana jadi terkabita. Terkabita, lamun tos bodas sebenarnya ya, ayah gadis 72 puluh Rambutnya bodas, ngolebat, kabitanmu apa? Daster, kabitanun, da, Allah dasauran, loh, dinakuran, wain kanat, sehebatan. Jika dia sudah beruban, maka itu jadi hilang energinya. Hilang energinya tidak mengandung apa-apa, justru pada saat ini Allah mengatakan bahwa ternyata manusia secara fisik, bu, sakit tuh, sesana teh. Tehin malah inunya sananawan seep sadayana Tahku Allah tetos digariskan seperti itu makanya hadirin yang dimuliakan Allah kalau tubuh kita tidak dipakai untuk ibadah maka kita lelah tetapi tidak berpaidah Kartos nyebunya ya didamel jagjaga waktu ya, Pak temporeknya nak artos jagjag temporeknya rumah sakit jagjag -jag. temporek sholat nggak ada kadad ya Tencorek pengajian nggak ada kadak oh berarti tubuh anda banyak lelah dimak ataupun apa dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak berfaedah itu yang pertama. Kedua tubuh manusia yang kedua adalah apa? Lillahi apa lillah? Ruh. Tio punya tinggal Pak. Lamun ay jami badengan tunken. rohna di mana? Kaluwarna. Pak lamun roh kaluwarna di mana? Ah, mun di mana? Di mana? Di luhur, di dia punya, di dia. Kalau luar, di mun munan gitunya. <laughs> ya, mohon ke aja sinetron kan kalau luar, di dia hasep. Ya, kalau luar, terutama sinetron etamanya Kenapa? Karena ruh itu inar, ruh baul aina. sesungguhnya ruh dia akan mengikuti pandangan mata. Mata kanubah dengan tukgan, sokti isti di dia. Teh. Bread kadir tararis pak naik kaluhur etet kadir dah oke nu disebut sakaratnya di dia pak naon margina margin di dia ayat dua urat nu hiji krotea, anu hiji dia sirokis dua urat ini apabila dia mau mengeluarkan roh itu dia bergerak dengan keras dan suaranya begini hehe namanya yugargir Dina bahasa hadis apabila orang itu mau mati maka suaranya yugargir akhir yogaritae di dia pak karena dua urat ini sedang perang nah dua urat ini sabu suara sambungannya ke jantung sebagai pembuluh darah ke jantung yang satu ke jantung yang satu ke ke, ke otak mata kelamun jaming antunken otak jeng jantung naliren kartos tah nuju di dia di sadana teh Tak nah, nubat dengan tunken, mah Mata tinggal doma, sapi, lamun dipencit rekaluar nyawa, nak disada ngagorokok, nol margina, margi dua urat i, potong, jami, ku Allah disetop, lamun ngantunken pak dua urat Kalau satu saja dia tidak bergerak satu urat itu, itu bisa kurang rusak otaknya. Satu saja tidak bergerak dia bisa berhenti jantungnya. Makana lamun ayah jami nubersin diherigen, ayah nuliren jantung hartos Artos. Ayah jami bersin dihreiken liren jantungna non margina margi bersin, tengi istirahatkan jantung kurang lebih tiga detik. Sabab jantung nggak dinten dipakai ku kurang, nggak dinten dianguk, ku istirahat. Cara istirahat aku ku maha. Lamun istirahat total maut. Nah supaya tidak maut maha bersin. So kiranya kawal rahin ama matak anu bersin doa aku maha. Anu bersin gue ama Kumaha, alham, anu nguping Kumaha, ya yarhamu, diwalardi keurang Kumaha, yah dikumula, gak ada praktek dalam diri manusia seperti bersin, hitut mata ya doana, masing badagi bu, jeng bau, ayat doa asal badah hitut. Doa ayah, bapak besi itu, alamin. menang secara pribadi ma. Tapi bersin, bapak begitu ibu bapak mengeluarkan bersin berhenti tiga detik itu kata dal atau menurut para ahli. jantung anda disiratkan oleh Allah maka pada saat istirahat Alhamdulillah begitu langsung bernapas Yarhamukallah. Kemudian kita yang dengar dia berdoa ya kabok kalau yah dikumuloh balakum bahasanya pak balakum artinya anda dengan saya itu dua-duanya dalam keadaan diberkahi oleh Allah apa itu baru satu tinggal kalau artinya pak roh tah di dia ger ger Mata nabi kalau roh mau keluar itu harus ditalkini teking di anta, naon margina, margi jami, pan terakhirna lamun dicabut di organ tubuh, naon bu, pan yang dicabut terakhir oleh Allah terakhir, yaitu apa pendengaran. Orang yang mau meninggal dunia tujuh jam penglihatannya udah dicabut oleh Allah. Jadi tujuh jam tun tungging, terus dicabut oleh Allah pak, palingal nama. Tapi iya nama te, dugi iya teh, ya dan tinggal bu, pak lemun badan di ngantun kan panjol bu, dah so cananya marginan, terus ditutup, walau kan ngawitan badan pupus, teh, pak otaknya ditutup sudah tidak bisa berpikir yang kedua pendengaran yang terakhir pendengaran, atau yang kedua penglihatan, yang terakhir pendengaran makanya dina Qur'an pendengaran selalu disebut di awal inna sam'a wal abshor wal abidah namun margina, terakhir nu dicabut ku alo. teh teh iya, tuh Atak pada ngantun, kan kuma bahasana la ilaha saw rasulullah tekeng nyarios awon gigirin mayit, tekeng nyarios awon di nusakarat bisi diaminan ku malaikat ibu bapak pilih ayah nusok muma anusok muma nusok kibakan mayit, utau ngomongkan awon gigirin mayit diaminan malaikat ikat kereta mayit, utau tong dibeja beja. Oh, sih, Nanya, Alha, eh, jadi Aina mah kapanginya, si Ibu, eh, gelis-gelis geris gini, anjrotan nama gitu, Ibu, terang, mana abdi kan ngibahkan, mayitnya jadi arah -ra apa, sayur, nah, nah, Ibu, buat nyarios gitu, nyai, Iwak, panas, Batak, cek nabi, anu ngurus mayit, gitu, Mah, amanah, non, marginnya, sok, Ayak, gerih, huruf, nah, apalna apa, Nana, on, Salamur, nges, Maut, eh, Dika, kunungi, bahkan, kunungi, bahkan, eh, Pak, Nabi nabi diajarkan gitu teh. Beres tabu Bu kalau arti dia la ilaha illallah para ahli, nu bade ngantunkeun teu ngalangkungan ti 12 huruf, Pak. Anu lebet kana otakna, teu dua 12 huruf. Tapi dua 12 huruf, dan ternyata 12 huruf ada di mana? Ada di la ilaha illallah. Sok Ibu tulis etang ngarannya. La ilaha illallah aya 12 teh. La ilaha illallah dua 12 huruf. mata sok aya istilah cilaka 12. Cilaka dua belas, eta jami anungan tungen temat, teman temawa tauhid, eta disebutnya silaka dua belas. Cilaka dua belas jami aina labuh katinggal taraje, jami nungan tungen ternyata Ilaha ilah ilallo lepasnya bu tidak pak inna rokhayat baul aina roh keluar ngalangkungan, soca eta saur nabi keluar teh. Teng te. mata gini kan? Keesok ayah nunantunken pak melong, tetetet ningali rohna, cek nabi terakhir jemaah apa rohna? Teta te Nari kakak luar, di akhirat mal poho roh nu etak tuh di ninga, mata lamun ayah mayit melong gitu, ku ibu ku bapak pak agmidul ainat tutup kian entong sena molotot wai kamu aja ngicipan kak ibu lompat lumpat kai. ditutup pak pak agmidul Aina dikitukan, takos ditutup gitu sahurah Rasulullah iya jama tos apa rohna, iya telilah non marginah, etete wangsul ka kaaloh rohna, mkaye Allah dicekel rohna pak, mkaye di nalika iya jami badai ditalek, badai ditaros mkaye sena dijerok kubur tuh, non pak anutayak nya sadayana ge aya bu elmuna kantun ayeuna hiji deui ari keur urang naon atuh lan hari aka <tuh>, uh, urang naon atuh pa tadi pan jasa kau ka kacacingnya Roh, harus kau ke orang. Ari ulang, tuh, nah, orang itu yang ketik di akhir atletnya. Ya, karena seribu ribu ya, geraknya batu rumah tinggal ribut. Ibadahnya gak bisa bingung sekali. Anu, sebulan sekali, anu, setahun sekali. Udah, mau ngapain tujuh belas kali? Gerak jeng lima kali, siapa ya? Ribu ribu, Ari, gak seru. Asuka ditukar bi hanana. Ya, kenapa? karena kita tidak patuh, kenapa karena, karena kita tidak bisa memberikan sebuah apa, sebuah konsep dan ternyata kata Ibnu Qayyim bahwa untuk dirinya apa? liamalihi urang, magaduh amal tangke nudicah ku Allah ma etak, urang ma, daroh naku Allah, jasad naku cacing, urang ke lamun hadeh asum kasurga, lamun goreng? Tuh, jantan gitu makanya nanti pada saat Allah itu memasukkan ke surga la kelul tidak akan masuk surga bi -amalihi. bukan dengan amalnya masuk surga pak tapi apa bi yaitu masuk surga dengan rohmat Allah beres bu gitu jasad kanggo cacing roh kanggo Allah amal kanggo pura ayo tarosanana Berdakam, buang, bu, yakin lebat ke surga pak, lah, ya? yakin ya, cing yakin itu, kayak usah seneng, lah wakas seneng, abdi bingung muthelat, eh, kudu yakin helat ya iya apa, maka Rasulullah kemudian bertanya ketika ngariung salan para sahabat, siapa yang hari ini dia saudako, anak ya Rasulullah kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini sholat sunat, anak ya Rasulullah kata Abu Bakar. Siapa yang malam tadi mbak ataupun yang malam tadi dia itu tahajud, anak ya Rasulullah kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini katanya berhubungan dengan istrinya, anak ya Rasulullah kata Abu Bakar. diringkid Abi Hadi Abu Bakar pak. Sapoi eta Abu Bakar ngacung. Kade, anu disebut ikhlas, anu disebut ikhlas lain kata tinggal di Batur. Ikhlas mahku madirina. eta gini Abu Bakar ngacung. senatu ikhlas di beja-beja sanes dibeja-beja mah sanes teh ikhlas coba ibu lamun ayah jami ngaos katinggal ku batur ia jami ikhlas henteu tergantung dirina naun sababna da danu disebut ria jeung mah sanes katinggal te teka tinggal tapi ia jami jerohatena kumaha matak dina Al-Qur'an ya Al-Fajr ya ayyatuhan sulmutmainna komo aina adan di disoraan Ayah nu jangan Ibu Quran, ibu Asyna, syen, alus. Eh. Itu, Ibu bapak, kan dia angkatkan baik, kan batur ma. Masalah ya, urusan orang, urusan diri. Orang mau melihatmu tidak ada urusan lain. Bukan urusan kita Pak. Kenapa? Kalau Ibu Ria katinggal tina amana, Bapak Ria katinggal tina amana. Tapi katingali Kubatur cantan turi, ah cantan terus. Cobalah Monsil Sadayana pengajian. Ada di bumi gak ada nggak? Ria, Ungal jelemak nyari tak itu, saerwe Pak nyari uskito gitu, Sadayana di masjid ayat. Mau nyusah jecilewangan sorangan. Ya, bagaimana nanti Ustadz kalau bicaranya sendiri? Orang kerja karena setiap orang berbicara, Kenoi dah nah, di bumi kada Naon, angkat kamastin ka di sini katingal kubaturia, Torojo nuyek, Kenoi dah di bumi kada angkat Angkat kaditu mesin katingali kenusanes, Akhirnya apa satu RW ke kamastin, Sabab di ria kebehanan. Ya, tungtungna tung, -tung nak Ustadz gesarua, Materi namu amake sorak. Namun, sabar bisa dia apa jargon gak? Aku mata kusahnya teh, materi nate di WhatsApp we langsung tuh. Makai rean tuh, makai sora. Namun, sabar gak ria sana segitu ria. mah Saya ada yang nanya, ustaz, hari sholat khusus. Saya betul tidak terdengar dan tidak atau tidak terdengar dan tidak ingat apa-apa. Lamun sholat tuh kadang lain, sholat lain, husu, torek. Lamun sholat bu, tekan, tekan. Lamun natepan, orang tengah tenun, terus pikiran, Sane, sana sholat atau sana susun gitu, mpa. Kalau dia itu tidak ingat apa apa, bukan husu, tapi pingsan. Husu bapak, tinggal, kadangu, karasa, eta husu namina. Ibu, bapak sholat, Allahu Akbar. Ayah nungobrol, gigiren. teh artinya husu. Lamun tekadangu, segitu gigiren ngobrol, tarik. teh lain husu, torek. Nah, karena pikiran kita yang disebut husu, begitu bedakan nanti dengan itu, dengan ikhlas yang tadi. Kenapa? Karena husu dia seperti itu. Rasul pernah sholat, bawa Hasan Husain. Nalika Hasan Husain nangis di Artinya non husu. Pak, siapa yang ngajarin sujud sahwi? Yang ngujur saya disusun siapa Rasul. Rasul pernah sholat lima rokaat. Para sahabat bertanya, ajid dah sholat tak? Engkau telah menambah sholat ya Rasulullah. La, katanya, kenapa? Aku lupa. Berarti Rasul normal. Jadi lamun urang sholat ayah poho, emut kadir, emut kadir normal. Eh lu disebut khusus teh gitu. Ya, ada kartos. Habis <tuk> ini, halo, hebat! Biar Allah, wah, bar ah, januari, wah, bar ah, januari lepas gendai. Allah, wah, bar, kita tidak horekin kasar, tetap matematik. Nah, udah, januari sana bukan begitu. Makanya, kuncinya adalah di mana ada sesuatu yang kita harus paham, harus dipahamkan oleh kita. Coba, ibu, namun terkadang nusolat, imam, mola dolin nah, tuh, diaminan mak tak diaminanku urak. Jadi awal adlina amin. Kalau tidak diatur terdengar itu bukan nusuk. Makanya alladziyan yadununa annakum ilaiku rajiun. Artinya khusyu, ikhlas akan berbeda. Makanya Abu Bakar ngacung. Ini kan nanti terakhirnya. Abu Bakar ngacung saya Siapa yang tadi malam berhubungan dengan istrinya saya? Siapa yang hari ini sedekah saya? Siapa yang sholat tahajud saya? Siapa yang diatur sholat sunat saya? Diringki, sadayana pak, abu bakar. Ya, sahabu, anu tadi tahajud, ngarulang sadayana. Siapa anu tadi sholat sunat, ngarulang sadayana. Sahabu anu tadi, sunat, sadayana. tadi hubungan dengan bojona, sadayana. Ya itu saha atau anu harus suka surga teh? Akhirnya kata Rasulullah, ya abu bakrin. Ada jannah min Engkau boleh masuk surga dari delapan pintu surga dan engkau boleh memilih dari pintu yang mana saja. Hartos, Pak? Syarat masuk surga yang pertama adalah dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Shanisku amat. Rahmat Allah. Syarat yang kedua, orang yang masuk surga dia beramal tanpa pamrih. Abu Bakar ngacung lain yang kapuji ngan kerenyontohan kerebatur tah kau itu. Pak, lamun ayana sadayana sahabat ngacung uninganen mal bahwa panto surga aya 8 Abu Bakar mengajarkan ngajarkan orang yang surga teh ayat 8 Tah Abu Bakar ngacung pun nabi diterangkan surga ayat delapan panto. Abu Bakar kenging lebat sadayana minimalah tuh 8 panto ge hiji we lah heula nya da lumayan pan hiji ge nya nya e lumayan hiji ge naon non no, margina dari 8 makeun we eta mah urang target anu terakhir lah ayeuna mah hiji we heula sok ku ibu ku karena aya 8 panto bu babu sholat, babu jakat, babul royan kemudian babul kadiminal goed babul wal apina adinas babu silaturahmi babul ilmi babul hajul umroh tingali apa? eta teh sadayana aya pantona Kiai wet tubunya, urang malah surga wet Babul ilmi mudah mudahan, urang resep nyar elmu, subhanwew dibukakan pantau surga kau urang. Etaweh hilah hiji ulah wakakama mana pak? bisi jakat, bisi sodako, bisi haji, bisi umroh berat, urang teterang kumaha di pertanggungjawab gendy Allah. etawe babul ilmi dibukakan ku <tuk> Allah dinawangi <tangan> ayena. Tahiy, Pak. Jadi intinya bagi amal kita syarat yang ketiga masuk surga apa? Ya ayat Tuhan Nabsul Mutmainna Hatena kudu bersih, tekenging hasud, Tekengeng syirik, Tekengeng ayena dendam, Tekengeng ayenah urang bu mun batur maju urang tengenah, Jalmi masuk surga mau kudu bersih hatena syaratnya teeta rasul di ciduhan ku orang Yahudi kecerot Ungalinton eta budak budak karena terduduhan te Pak sana sekolot, nang ditita ku kolot, na. jadi ayah orang Yahudi gado budak budaknya wanian dititah nyiduhan Nabi da bapak nama Iragan murninya nyiduhan Nabi sih ditewaku sahabat akhirnya ku ambil orang budaknya yang senalamun ayah Rasulullah, ciduhan eta Ungalinton unga dinten enjing-enjing, kecerot kan ke Nabi budak kecerok di kanabi etah niraos etab budak hiji waktu stiludin dinten budak tetan nyiduhan rasul milarian mana nunji Duhan senan? biasa biasanya nunji Duhan ewe non terbiasa sebuahnya akhirnya ditaruh ke mana sana budak nunji Duhan teh soru Umar teh tedamang ya Rasulullah dia sakit katanya Oh kalau begitu kita-kita akan jenguk katanya dilongok bujami nunji Duhan ngadinten cobian kenapanya Gua cobaannya ini nyidu handung adin, dan terus dia damang, dia lengut. kan? lan, eh, eh, nyak gua mau urang, gue ngeri nges di ajar, rumahnya gua mau urang. Kan, urang, aina kudu diajar, helah, kudu diajar, mah jadi apal. Ngunyi dukaan, dua, eh, kuna bidilongok, begitu dilongok, teh, bapak teh ayam ngesok, ngesitah, ngenyi dukaan ke budaknya, teh, ah, hina kia cek nabi, teh, asyhaduallah Allah ilallah, budak tengah ulang, liur, kabapa nate cek nabi, teh, asyhaduallah Allah ilaha ilallah, liur di kabapa nate ngarah ulah cek, cek teh, nanti, syahadat, Muhammad man, jelma bener, jelma soleh, diciduhan ciduhan ngapain ku anjin, nupang selana ngalongok, babaturan bapak macan nu ngalongok hadir, rabu rasulullah mantos mayunan, etan disebut, Mutmainnah, kartos bu, bersih hate, ustad, abdi nyeri hate, kusaha, kumitoha, gabrug mitoha, sok sebutkan alhamdulillah. Nah, aina ibu jadi apa? Kumaha nyeri hate Tadina makan geterang nyeri hate Tuh, kumaha ku? Siapa bikin nyeri hate Kumih toha jadi apa? Mata alhamdulillah, ma, nuhunnya abdi jadi apa? Nyeri hate pintu atuh nontong dibalas ya. Dia nyeri hati, aku Awas, yon, mulibari, doi, ah, tubuh itu mah padahal gabruk kurang. Alhamdulillah, menurunnya. Habib, jadi terang nyeri hati. geringan karasana. Tak makanya dalam hadis dikatakan: "Apabila Anda ada yang membicarakan kejelekan Anda, maka cukup Anda diam, karena tidak secara langsung Allah akan mengembalikan kesalahanmu kepada orang yang membicarakan kejelekanmu." Pun pak. Jami cicing bakal dihampura dosa aku Allah. Di mana naon? Di mana diomongkon goreng? Goreng ngete pindah kajal manu itu. Asal tong dibalas Ternyata diam itu berpahala sakit Ya, maka ya ayat Tuhan nabsulmut mainna Jadi ibu bapak kau mau bu hasud mati kengeng Itama puncak masyiat. Ya kenby batu maju kenby doakan waik. Nah, ngarah orang menang rezekinya, awas pak, benteng milik jeng rezeki. Jelma loba milik, jelma loba rezeki, cantang tu miliknya loba. Sakit tuh, ngan jelma sok kasut, nahan pikiran milik. Coba so, ibu, nu benghar jeng nu miskin, tuangnya sami tuh, lan sami sakumaha sangu, sami sangu senapa tapi sabaraha bu, palingnya sakuma, sapiring, dua piring langkung tidinya, dah sami lebet nama, sadinten dua puluh opatiam, tapi nunya bab kencing mahasudnaun, tah etah nah orang sok ngabanding-banding milik padahal nu pokok mah rizki ayah jami gaduh restoran 12 ku Allah dikersaken tuang nate sangu tilu senok ngabade tuang ngange insulin etaknya kena jeng kecap pungkul. Hoyong restoran 12 tuang nak itu tuh pak hartosna ia jelema loba milik tapi rizki nate ayah ngatuang suntik di insulin bu Gua tuang suntik di di sulit, rugi kato sos raja ya, tapi diet. Kata suntikan, tilas suntikan, bakal tingku, lami, ayah kene, gua tuang ya, Teteh. Alhamdulillah, orangnya kadang tuang weh, haban kewe di suntik. Nanti ya, udah mah daharilah terus disuntik. suntik, itu mah disuntik ke terus dahar. Ya, beda nanti syaerti. Ya, udah mah haban weh tuang kewe di suntik nantinya, bini mandi mana terus ngagoler. Kakak disuntik, itu mah disuntikan, kan? Eh, Aban tuang. Hmm, alhamdulillah, Bu. Lanong sesah bobo, segengket ya. Apir setengah juta. Anu, anu, ragimu paten nanti. Pamidi leut, jogu, jogobobok, wetunuk. Eh, tadi kamu anu Hese Bobo? Tinggal, Pak, anu Hese Bobo. Wae kudu ngeyai obat, lawis obatnya. Urang malah alhamdulillah, Batur mah Hese Bobo, kurang mah Hese Gudang. Eh, di mana? wae urang bisa gais, Om. Kalau orangnya, lebat ke mana, di mana we di dapur, hoi kiranya, di kamar, hoi di masjid, hoi, commission, hoi, nah, hoi di mana, nutur-nutur woi nya, ke nuyos, pas ukuran, kalau, nalmargina, batur masa sabobok, urang mah, hehehe, udang, kayak nah, obatnya, Bu, sisa gugah mah, sok, dimana obatnya sisa gugah, wah, nah, inilah kuncinya, dukikin kayak kasur, pangausnya lima puluh delapan juta, lamun kasur dipencet, eta, keluar aroma terapi, jami. Tunu, sabab naon, khusus kasur kiraan nushebobo. Ayo ibu-ibu, kadinya Meser kasur nua, begitu dipencet, eh batur sare mana namanya. Lekwe, nah, ibu teh sare we, mikiran anu 58 juta. Tuh, jadi kesimpulan namanya, eta tak disebut mutmainah. Ma. Jadi, Pak, ya, ayat Tuhan nafsu lembut, hindari nah hasud, hindari iri dengki, hindari apa, ke pada orang. Jadi, kata Ibnu Qayyim, terakhir kata Rasulullah bahwa ternyata yang disebut Yusnul Khatimah bukan yang mati dalam keadaan ibadah saja, tapi dia bersih hati. Kalau subhanahu wa ta'ala, te goreng jeng jelemah nampi kayaan, anu tos ditakdirkan ku Allah. Tah, Bapak, makanya. Ayatnya adalah ya ayat Tuhan nabsul mutmainnah irzii ila Rabbi Kiradiyatamardiyah pada kuli piyabadi wadukuli taerta siapa manusia yang ahli surga itu nu yu iya. nu bersih hate Nah, ya, lamun bersih hate, bersih ibadahna, lamun bersih ibadahna, bersih akidahna, lamun bersih akidahna biasanya na sae sakit tuh eh pak, tah kapayun, kurang bapak-bapak ibu-ibu, tah etawe, rasakanlah nu etawe, namun awak urang makan ngot cacing, roh bakal disangatkan ke Allah, tah urang Ya, yana, orang -orang mudah mm. Iya, gini, pertanggungjawaban amal urang sadayana. Mudah-mudahan wangi ia, Allah along suruh ke barokah ke urang sadayana. Tisi mm. mukuring cekaplah, terkadah laminatingnya, pengawasan ulah laminating, bisih hayo, bisih olam, keluar. Panaya nubar, hok genengan bubar, poho. Ketama sakinten, ia macan bubar, wae nges poho. Nah, ya, mudah-mudahan, ngeketi asari tepang gendai ku Allah Subhanahu wa taala dina silaturrahmi langkung raket langkung caket engke dikempelkeun deui ku di surga anusami sami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa akhirati hasanah wa azabannar. Aku lu wa astagfirullah ali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Ani nih Abbas rohnya tu sallallahu alaihi wasallam saudah wa liwa'uhu abiyad saya harus artiin ya insyaallah ya oh artiin baik, ah, baik terima kasih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 Suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari allah Kri da -da dari. akbaru wahai para mujahid di tidakkah hati kita sakit